bagi lo persahabat yang selalu dimanapun, kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini happy weekend persahabat yang untuk semuanya Bumina akan memberikan informasi menarik dan pasti ya kabar-kabar bahagia nih di hari ini, langsung dari idola kesayangan kita untuk ke kabar pertama persahabat, kita awali dengan kabar spesial yang sangat luar biasa, membahagiakan sekali ya penampilan benda Lesti selalu menjadi tentunya Sorotan warga Konoha yang selalu bikin bangga persahabatnya Masya Allah Apalagi Leslar di acara tentunya semalam ketika menghadiri acara di Dahau Ini menjadi pusat perhatian persahabat ya Ini yang bikin bangga Leslar selalu humble dengan siapapun Masya Allah Ketika diajak foto bareng aja mereka tentunya selalu humble Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Masya Allah banget ya Selalu konsisten ya Papa Bilar Selalu menjaga istri tercintanya Masya Allah Tangannya selalu melindungi Luar biasa Semoga menjadi imam yang baik Selalu untuk Bunda Lesti Kejora Posingan ini pun bersama diripos kembali oleh Akun Di sini ada kalimat caption yang dituliskan Anak gadisnya dikekepin terus Siapa takut lepas Katanya itu ya Masya Allah Hingga banyak sekali tanggapan komentar juga Bersama yang salah satunya dari akun Elizabeth Miso Mengatakan Keren semoga keluarga kecilmu Bahagia selalu apapun cobaannya Amin yang terbaik ya Mudah-mudahan Keluarga Leslar ini selalu bahagia Untuk berikutnya para sahabat Kita simak juga di fashionnya Bunda Lesti Banyak sekali yang nanya nih ya Untuk harga sepatunya Buda Lesti nih, Dikasih tahu juga nih oleh Bang Mimin Merek sepatu Bunda Lesti adalah Alexander M. Queen, persahabat ya dibander seharga 8.464.449 rupiah Itu persahabat ya, harga sepatunya bukan kaleng-kaleng, banyak sekali yang pengen samaan dengan Bunda Lesti katanya ya Ini harga sepatu yang dipakai oleh Bunda Lesti semalam ketika menghadiri acaranya di Dahau dan Rembayan Mudah-mudahan berkah selalu ya untuk rezeki kita semuanya Mudah-mudahan barokah amin. Untuk berikutnya, persahabat ini ada yang tentunya good attitude kembali. inilah yang bikin bangga kepada Leslar, dimanapun tempat mereka tentunya selalu menomorsatukan satu kan attitude persahabatnya, akhlak yang sangat luar biasa. Buat dulu sih, Bapak Bilar ini menunjukkan bahwa mereka tetap, -tetap konsisten. Untuk selalu mencontohkan kebaikan, Masya Allah, inilah idola kesengan kita, kebanggaan kita semuanya Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Momen ini ya diunggah kembali oleh Bu Fir Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir Melangitkan terus ya Leslar, tetapi jiwa tetap membumi Masya Allah, adab is number one Attitude mereka itu loh, sehat-sehat ya, anak-anak baik, amin Tuh persahabat ya Attitude selalu menjadi nomor satu dimanapun tempat persahabat Hingga banyak sekali tanggapan dan dibanjiri komentar positif Kita lihat persahabat dari akun Iman 7319 disitu mengatakan Good looking Good attitude, good akhlak, and good iman, insya Allah, amin, paket komplit, katanya tuh luar biasa nih, idola kesayangan kita Ada juga persahabat yang komentar dari akun Nengri 2000 situ mengatakan Masya Allah contoh yang baik, semoga anak-anakku juga berattitude baik seperti mereka Amin ya Allah, persahabat ya Kita aminkan doa-doa baik Dan kita lihat juga persahabat ya Ada komentar dari akun Iam underscore your Biul 92 Kalian berdua itu gak pernah gagal Buat aku kagum Dan semakin kagum Masya Allah, Allah. Luar biasa persahabat ya Komentar positif diberikan dari orang-orang baik Yang selalu mensupport Idola kesayangan kita Memang ini kebanggaan banget ya Alhamdulillah Lesti Bilar Dimanapun tempat Mereka selalu menomor menomorsatukan Attitude mereka Dan untuk berikutnya persahabat Bapak Bilar 5 jam yang lalu ini memposting sebuah Posting persahabat dia lagi Nonton tim Sepak bola kesayangannya Liverpool Alhamdulillah Semalam tentunya mendapatkan Juara, persahabat. Alhamdulillah Liverpool memenangkan pertandingan Lawan Chelsea Akhirnya bisa mendapatkan piala Wow, champion ya untuk tim kesayangan Papa Bilad Kita simak persahabat ya diunggah berikutnya Ternyata Papa Bilad sampai nangis loh Diunggah oleh Bunda Lesti Kejora Dan Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat Masya Allah sampai nangis Rizky tuh Melihat Tim kesayangannya menang ya, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Tentunya Papa Bilar Selalu diberikan kebahagiaan Amin Momen ini pun persahabat dari pos kembali Oleh akun Lesler underscore C Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Bakal ada yang bagus nih moodnya Alhamdulillah Selamat Pak Bos Tim kesayangannya juara Mimin juga senang sama Mas, Mas Hamad Salah tapi bukan penggemar bola, cuma suka aja sama beliau. Masya Allah banget ya. Kita doakan selalu nih. Mudah-mudahan tim kesayangan Papa bilang selalu bisa mendapatkan juara, persahabat ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik. Untuk berikutnya, persahabat. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. <tuh> Salah satunya dari akun Rita Rose, di disitu mengatakan, "Masya Allah, Alhamdulillah, papanya Abang Eli ya Tim kesayangan favoritnya menang, pasti hatinya berbunga-bunga, semoga doanya terkabul lagi. Amin. Selanjutnya, para sahabat kita simak ya, di sini ada Ugens spesial banget, perhatikan, dan kalian harus fokusnya dengan tangannya Papa Bilar, di tentunya acara semalam. Tangan Papa Bilar itu menggenggam tangannya Bunda Lesti Persampai dia, perhatikan ternyata tanah Dan ini menunjukkan bahwa konsistennya Papa Bilar memang luar biasa Kita tentunya flashback ke vlognya Bang Adis Kai saat so, Bunda Lesti menyampaikan persahabatnya. Kata-katanya Papa Bilar disampaikan oleh Bunda Lesti di vlognya Bang Adis Kai Bunda Lesti mengatakan bahwa Papa Bilar itu menyampaikan sebuah kalimat Insya Allah kalau sudah nikah nanti bersahabat ya, kita tentunya akan selalu seperti ini. Dan Bunda Lesti itu menunjukkan tangannya digenggam. Masya Allah banget ya, inilah yang bikin bangga sekali ya terhadap Papa Bilar. Mudah-mudahan tetap konsisten, selalu tentunya bisa membahagiakan Bunda Lesti kejora Amin. Dan untuk berikutnya juga, persahabat, ya kita mendapatkan kabar spesial nih saat diwawancara Papa Bilar di acara semalam Masya Allahnya, persahabat, ya Alhamdulillah Insya Allah, Papa Bilar dan Bunda Lesti kejora itu akan pergi haji fix, persahabat, ya, bareng Gus Miftah Jangan ditanya lagi, bener atau tidaknya. Papa Bilar, insya Allah, persahabat, ya Tentunya pergi haji bareng Bunda Lesti